Di tengah gemerlap dan kemegahan ibu kota, ternyata masih ada anak-anak yang mengalami gizi buruk. Atasi masalah ini, petugas dari Puskesmas mengadakan kegiatan menjemput bola ke rumah-rumah penderita gizi buruk ini. Terutama di kawasan miskin ibu kota, di mana banyak sekali warga yang belum bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga terutama anak-anak mereka. Dalam situasi pandemi COVID ini, situasinya semakin menyulitkan mereka karena perekonomian warga yang menurun menyebabkan sebagian warga agak sedikit menurunkan kualitas dan kapasitas makanan mereka. Tentu yang paling terdampak adalah anak-anak yang masih membutuhkan makanan bergizi. Salah satunya adalah yang dialami oleh Ibu Sumiyati, orang tua Anggri. Setelah adanya COVID-19 ini, keadaan perekonomian saya tuh e, semakin menurun yang tadinya saya biasa beli susu 400 gram ini menurun menjadi 200 gram itu pun dibatas karena memang keadaannya e, tidak memungkinkan keadaan keuangannya makanya sekarang ini saya berusaha gimana caranya untuk dedek tetap diberikan susu ya harapan saya sih semoga aja COVID-19 ini segera berlalu dan perekonomian sudah mulai stabil agar saya juga bisa memberikan uh, asumsi makanan yang bergizi buat uh, dede anggrek terutama susu dan makanan-makanan kecilnya karena kebutuhan dede anggrek lebih diutamakan untuk kedepannya nanti